Like, subscribe di channel Fajar Tuber. Saya mau menjaring ikan, bosku. Mau jaring ikan ditambah, bosku. Mudah-mudahan jaring ikan sore hari ini bisa memperoleh hasil. Untuk bosku, mari gue ikut bosku. Eh, cuaca sudah mulai gelap, mendung, Sebentar lagi kemungkinan mau hujan, jadi kita eh, memutuskan sore hari ini sehabis bakar ikan, kita mau, rencana mau pulang bos. Tahu sendiri kan suara petir sudah kedengaran dari sini bos. sudah selesai makan bosku makan kan hasil jaring sudah dibakar dan ini sudah dimakan bos jadi kita sampai di sini bosku apabila video kali ini kurang apik atau durasinya kurang panjang saya mohon maaf bosku seperti biasa bosku, belum saya mengakhiri tayangan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu bosku. Kita mau pulang bosku karena waktunya sudah sore. Tadi sempat mau hujan bosku, cuman alhamdulillah nggak jadi hujannya, nggak jadi nggak jadi turun. Jadi kita bisa makan di lokasi tambak ini dengan tenang dan nikmat bosku. Oke jadi sampai di sini bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus dan durasi sendiri Dalam video ini kurang panjang, saya mohon maaf bosku Dan jangan lupa bosku, yang belum subscribe silahkan subscribe Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai Oke bosku, kita mau pulang karena waktu sudah maghrib bosku Itu musola eh, suara puji-pujian sudah kedengaran bosku jadi kita sampai di sini bosku bye, -bye bosku kita mau pulang bosku